oke cok, setelah di setting-setting-setting ya ternyata bisa padahal -e. ya, setelah ini berarti nyariin fisiknya -e. oke, okay. yuk, cariin fisiknya yang kira-kira rusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kabar itu, kumaha Daramang, semoga sehat selalu yo. saya masker Oke. Jadi kemarin ada trouble di PT Dina Plus. Hidrolik disable, kemarin udah dicek juga sama tim yang lain tapi belum ketemu trouble-nya apa. Terus kita nerusin nih. Unitnya Hyster jadi ya mudah-mudahan ketemu sama kita, nanti kita cek bareng-bareng apanya kira-kira ya Nah oke okay, langsung aja ke lokasi Selamat datang di Rancang Jaya Baterai Rancang Jaya Baterai adalah sebuah toko yang melayani berbagai macam masalah pada traction baterai Anda Battery for clip, wrist truck, pallet mover, end Striker, Towing dan lain sebagainya Rantang jaya baterai menyediakan semua yang baterai traction butuhkan, all brand, semua merek, mulai dari servis, penyediaan spare part, bahkan reparasi baterai bekas atau rusak bisa menjadi seperti baru dan bergaransi. Kualitas dari servisan kami telah teruji dan mampu membuat customer kami merasa puas. Jika baterai traction Anda rusak atau ngedrop, tidak bisa ngecas, error, jangan dibuang dulu. Mengingat harga baterai traction yang sangat mahal, di sini Anda bisa menghemat biaya Anda hingga 70%. Datanglah ke toko kami atau hubungi kami, kami akan memberikan solusi terbaik untuk baterai traction Anda. Rancang Jaya Baterai. Tiki Unity kiki unite cow so. lah kemarin di atas sekarang udah turun oh yoi ya, yoi ya, ya. unite enggak wes pak kita hidupkan dulu ah volik disable kaneng tondo serune oke okay. yuk kita lanjut ngecek Oke, okay, sorry teman-teman. Jadi saya cuman bisa nyampe di sini, soalnya masalah settingan itu urusan produk, gue nggak bisa nyebarin karena nanti akan ada apa namanya, akan ada ya pokoknya akan ada sesuatu yang nggak mengenakan lah. Jadi sampai di sini nanti kita lanjut lanjut nyari penyebabnya Oppo gitu. Oke cok, jadi tadi udah habis disetting, terus yo ya berhasil, listnya udah main. tuh liftnya main, mungke urung film. Iki aneh Ken Hik and and Mas apa ini? And Mas Itu juga saya belum tahu ini apanya penyebabnya pilih ya. Kita akan coba cari lagi coba ngecek-ngecek -nge lagi opone itu Intinya neng error jadi nggak bisa naik ke eh, surai so munggah pokoknya coba patah ini terus curep oke naik gelem terus gelem munggah bisinya lain dihidupin. Nah, nyampe di sini Chen Hei and Terus aku bakal coba kalibrasi untuk ketinggiannya yo. Mudah-mudahan ISO yo untuk cara masuk settingannya ya kayak tadi. Tapi aku nggak bisa ngasih tahu kemana-kemananya. Jadi bukan nanggung-nanggung ilmu nih. Kalau teman-teman mau nanya-nanya biar nggak ibaratnya saya nge-share di sini yo teman-teman bisa hubungin link yang udah disediakan. Ngono yo Pak Tono? Uh, yo. Yes, Heeh. Ya ngono kuwi. Nah, uh, iki iki tapi password aku juga nggak tahu, saya penting neng tengah terus passworde iki na iki 555 kalau yang lainnya saya nggak tahu. Wes, Intinya nyampe di sini aja aku nggak bisa bagi karena ya ada sesuatu hal yang nggak memang nggak aku bisa bagikan di sini bisanya lewat pribadi hubungin link yang udah tersedia oke tak skip dulu sampai oke, co, di sini oke Cok setelah disetting-setting-setting ya ternyata bisa padahal ya tadi berarti nyariin fisiknya oke okay, yuk cariin fisiknya yang kira-kira rusak selamat datang di ransang jaya baterai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 rancang jaya baterai kira-kira rusak terus ini kan cen 10 cent heik, mas. Ya karena ada tulisan heik, heik ini karena berkaitan dengan tinggi mungkin sensor ketinggian Yo aku ya orang ngerti bian pas dosa inggris aku orang lebu Ya, saya ini aku angguli sensor yang berkaitan karo ketinggian tiang mas. Pokoknya intinya guru sing kabel-kabel yang tiang mas ngono co. oke Co tak lanjut dulu ngono emang ketemu tak Kehi ngerti ngendi penyebabnya. Oke lanjut lanjut. Oke cowok, aku neng bur banget iki. Ternyata neng kabel sing lecet. Iki iki kabel lecet kita ora iki lecet terus langkah pertamanya ya tak sulasi bariki IJ error opora yurung ngerti kayak dicek sih dur banget cuo pedih aku takut banget nih udah aku turun dulu habis disulasi terus jadi lebih cek sekarang tadi kalau mau naik ke teks 2 baru dia error kayak c error bentar ya biarin error gitu dulu Pak seragammu seragamu kesorot ya tadi enggak lah udah-udah enggak ntar di edit eh uh, matiin dulu Pak Hah? matiin udah nyalain Jadi di dalam sini nih ada sensor Ntar juga kelihatan nih Saya coba dulu Buat bacain logam Ya naik coba pak Nah Kalau dikasih logam dia mau Kalau saya lepas Error lagi ya Tapi kalau dikasih logam Coba naikin Oh iya, sudah keluar error ya. <laughs> ya udah, ntar dulu pak, tahan dulu pak, matiin dulu. Berarti nengki iki bakal takisnya ini logam di CB sak saya. Oke yo, jadi iki tak skip saya karena aku nggak bisa sambil megangin handphone. Tak skip, tak kasih plat aja. Hmm. Nah iki cowok itu dia murah Terus kebetulan aku nemu iki tutup tutupe pas nengki nah Kemungkinan niki tutupe detail lepas jadi ya weh tak ganti gwey toh terus masukin nah ini ini cok ini cok ini terus kita we. we, ya. tali weh benar-benar copot-copot gandeng aku tuh weh rafia terus kita rapi rafia ya, weh daripada tak tali kawat atau rano tali rapi yang ini penting urap terus yes Es, es kini tuh terus Saigi jajal dicobu meneh yo, cobu meneh, wa, cobu ini wa, es rairor yo, munggah, yo, yo es gelum, point ini es ketemu burkai mudun gira error terus pernah wes yo misi berhasil oke okay, terus berarti masalahnya nenggon sensor tiang mas teman-teman yo jadi ne ke rore, mau kayak error mau masih pengalaman intinya neng sensor tiang mas oke okay, wes lancar wes ini kita tak beres ane mant, nyambut ke, wes. soalnya aku jelas ya, panas wes jam rulat unjur aku juga istirahat, pengen ngombe-ngombe kopi saja, nge-efe, nge ngono. Okay. Yowes, hasil pemeriksaannya yo. intinya, yang masalah, mau sensor tiang mas yang ngisor ya, e, cukup sekian kontennya, muga moga membantu, muka moga jadi ilmu, terus, yang seneng yo tolong di di subscribe orang seneng yura poporati bela yura poporati subscribe yura popo ilmu Ilmuku dalam rezekimu rezekimu dalam suaraku insya allah orang arab liane yura popo uh, rezeki kuwi ono seengatur satu beda darah satu saudara jangan pernah baik karena kejelekan orang lain see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor dokter dokter clip